Yo! Kali ini kita kedatangan Hero Moonlight Bintang 5 Baru Yang kali ini sedikit istimewa Karena Hero kali ini adalah Last Boss Main Story 1 di Stage 10-10 Yaitu Archidemon Mercedes Yang pasti karakter ini di rework skill-skillnya agar cocok menjadi Hero Tapi namanya juga di rework, pasti namanya juga diganti menjadi Archidemon Shadow. Untuk state awal damage-nya gila sih emang. Cocok buat jadi damageer. Hmm. Untuk skill 1 memiliki 75% peluang untuk seal selama 2 Purna. Sebelum menyerang dengan petir, Sil mengakibatkan pasif dari hero lawan tidak akan aktif. Ini berguna untuk melawan hero yang lumayan nyusahin seperti Jenderal Purgis, Tempe surin dan yang lain-lain. Ha! Found you. Skill 2 Mengurangi Damage Akibat Critical Damage Sebesar 30% Ketika lebih dari satu efek pengurangan damage diberikan, hanya efek terkuat yang diterapkan. Setelah menggunakan Touch of Chaos skill 1 tadi, berpeluang 35% untuk melakukan burst. Peluang efek menjadi dua kali lipat saat target dikenai debuff skill. Boss ini menyerang semua musuh dengan peluang 60% di Crash Attack selama satu turn sebelum meningkatkan kombat readiness caster sebesar 25% dan mendapatkan satu fokus. Can you handle this? I smell. Skill 3 menyerang semua musuh dengan 100% peluang masing-masing untuk menimbulkan dua efek burn selama dua turn. Kemudian memberikan caster extra attack. Skill tidak dapat memicu serangan counter attack. Tapi skill 3 tidak bisa dipakai kalau fokusnya belum full. Jadi harus di fullin dulu fokusnya. Prove your existence and anguish I desire your flesh ha! found you untuk build damage saya merekomendasikan gear attack critical damage critical dan rage critical karena Archidemon cedong memiliki skill dengan banyak debu, mungkin akan tambah kuat damage-nya. Untuk artefak bisa digunakan satu, Kal Adra. Karena bisa meningkatkan damage 30% ketika musuh berdebuff. Dua, Portrait of Savior. Karena dia akan memberikan damage 20% ketika musuh memiliki HP 50% ke atas ketiga exorise sama dengan portrait of savior tapi damage-nya tidak terlalu yaitu 16 persen untuk build the buffer bisa menggunakan gear speed effectiveness dengan bot start speed dan artefak satu abyssal crown dengan 24 persen peluang untuk efek stun untuk satu turn ini sangat menguntungkan sekali kalau kena kedua Syrah dengan 50% random debuff kalau ini pasti akan kena semua soalnya Archidemon sudah memiliki peluang untuk awe attack dan yang ketiga mungkin gak masuk debuffer karena bisa jadi cleanser buff musuh yaitu menggunakan lela violin dengan peluang 80 persen dispel buff, apalagi Archidemon bisa attack al enemies.